Cukup, cukup. Cukup, cukup. Bagaimana kau sudah mendengarnya sendiri? Saya telah membuktikan kepadamu, apakah kau berkeniatan untuk belajar tentang ilmu ini? Ya, saya. Ya saya senang dengan seni, tapi ya, ya untuk belajar ya saya sebisanya salah. Saya pastikan jika kau ingin belajar ilmu ini, kau akan menguasainya dan setelah kau memainkannya, kau akan mendapatkan pekerjaan ini. Dan manusia-manusia akan mengundangmu untuk memainkan gendang itu. Wanita yang mendengarkan ayunan musik yang kau mainkan itu bisa terpengaruh dan bisa menjadi istri. Kau akan mudah untuk mendapatkan istri yang sangat banyak. Jika kau mempelajari ilmu ini akan mudah mendekati wanita wanita mana yang tidak suka jika kau sedang bermain kendaraan sekadang mendekati sinyata itu tidak boleh-boleh mendekati wanita hmm. hmm. saya laki-laki jika melihat wanita seperti apa ya, ya naluri ya, turi. cuma kan bagaimana kita menjaganya, toh malah jangan kita malah memancing-mancing seperti itu, itu sama saja tujuan sampeyan itu berarti tidak bagus. ya memang tujuannya awalnya untuk mempelajari kendang, mm -hmm. ujung-ujungnya dia beli hal seperti itu, mm -hmm. ya kan? laki-laki Itu hanya bisa bicara seperti itu Akan tetapi Hasratnya Itu lebih tinggi Dari apa yang Telah dia ucapkan Wajar Wajar Sudahlah Jika kau ingin belajar Akan saya tunjukkan Dan setelah itu Setelah kau menguasai Kau bisa membawa istrimu ke sini untuk belajar menari dan engkau menjadi satu pasang penari seni yang sangat terkenal laki-laki mana seni malah dibuat seperti kau? ini biarkan mereka para seniman seni ya berjalan dengan sewajarnya Sewajar, ada itu. urusan campur tanganmu ratusan tahun sebelum kau ada di dunia ini pun tidak ada yang bisa menghentikan yang ada mereka datang dan pergi untuk <tuh> belajar camkan ya. itu ya. lebih baik tinggalkan tempat ini Silakan. ucapkan tadi. Iya. Ya. Saya yakin yang kau ucapkan tidak sepenuhnya itu dari hatimu. Terima kasih. Ya udah jelas ya. Angin itu, mas. Anginnya, ya. Ish, ini cuma. Buat... Panas mana angin ini Anginnya panas ya. Untuk kemantepan itu sebenarnya yang pada datang menyembah ya Jadi di, seperti datangin angin gitu kan Iya betul Itulah teman-teman lah ya ujung-ujungnya Saya di sini sudah berhadapan dengan dua makhluk sekaligus Yang pertama Wardadi hmm? Bilangnya ikut-ikut ya ujungnya menyesatkan Yang ini tadi siapa namanya? Wileng, Raden Wileng, Raden Wileng. Ya ujung-ujungnya ya seperti itu kita belum tahu nih satu lagi teman-teman, yang katanya air ya, hmm. mata air yang tidak ada intinya, yaitu Reden Sapat tadi namanya yo, bah? Kanaya. Kanaya. Kanaya. Kanaya Na ka? Kanaya. Nah, ya. Kanaya. Kanaya ka? Kanaya. ya. Intinya itulah ya. Nanti coba ini informasi ini apa? Nanti tinggal. Ini tasnya apa? Hmm? Di, di, di, jadi gimana? ini udah berhenti loh. suara kenyanya udah berhenti ini. Nah, nanti kita tinggal nah. uh, pilih-pilih ya uh, tujuannya mereka itu apa? biar diobservasi nanti yang paling membahayakan bagi manusia siapa yang mau kita hentikan dulu. Nah, yuk. Siang. apa? apa lagi mas? Saya lagi. Astagfirullah. ini ya. ini gitu. Huh. enggak terima apa gimana sih, Mas sebenarnya, Mas? Iya, udah, udah angin itu baru bakal dingin ini ya itu dingin itu panas pantung eh eh eh apa apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ada perlu apa kamu manggilku? Dengan siapa saya berhadapan? Kaya hmm kaya anak nyerahkan kaya anak jadi seperti ini Kanaya. kan ayah kaya anak kita mau nyerahkan kaya anak eh kaya anak iya kaya kaya anak saya mendapatkan informasi dari warga di kompleks itu tentang masalah sumber air yang kita akan pernah kering walaupun dipakai oleh seluruh warga di sini. Itu berkat angin Apakah memang benar itu relata yang benar-benar terjadi di sini? Sejatinya bukan seperti itu. Hup. Kata air yang ada di dalam sumur ini itu adalah murni dari dalam bumi yang dipelihara olehnya. Itu yang terjadi. Memang banyak orang-orang yang menyebutkan. Karena saya bersemayam di sini. Itu semuanya. Perbuatan saya. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar sumber mata air yang ada di sumur ini tetap mengalir, agar bisa menghidupi para manusia-manusia yang ada di Lagi pula, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan mau Dengan manusia-manusia menyebut nama saya. Dan saya pun, kalau berdoa, alhamdulillah. Tuhan sang Pencipta mengangkat doa dari saya ya ya terima kasih banyak stop dulu bunyi ini kok ketuk baiklah kita memang seperti nah, itu ya terima kasih banyak kepada jihan setelah istiqomah dalam uh, perjalanan itu maka uh, doa harapan kita bermanfaat untuk Baru semua dari. warga yang ada di sini. Amin. Perkenalkan nama saya Gan. saya Diki. Maaf Mudah Mudah-mudahan hmm. kalian ya untuk selalu mendoakan agar sumber mata ayam di sini tetap aman. Amin. Baiklah, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mama, hai, teman teman hai, nah, hai, sumber mata air di sini itu ternyata memang benar dari hai, hai, Banyak orang yang datang ke sini hai, uh, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, raden hai, hai, hai, hai, hai, hai, atau bagaimana ya. Ya, mungkin itu bersoal kepada Gusti Allah ya untuk selalu melimpahkan uh, air di sini sehingga bisa bermanfaat bagi warga. Ya, ya yang jadi kalau ini yang siapa? Yang suara kendang apa? Tangis. Nik, Nyi, pip, itu. Itu yang namanya bileng ya. bileng yang mau punya kendang itu dialah yang menyatukan teman-teman kita bisa kolek lagi uh, besok ini kita udah mau pagi ya. Kita mau subuh. Mau ya. subuh ini udah ada yang nyalain selanjutnya air. Oh, saja itu merk ya. Pompa air. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Intinya ambil sisi positifnya saja, buang jauh-jauh negatifnya. Apapun yang terjadi dalam video uh, yang teman-teman tonton. Anggap saja hiburan Dan tentunya buang jauh-jauh hiburan yang tidak bermanfaat Ambil yang bermanfaat saja Jangan lupa yang belum sholat setelah nonton video ini Wajib sholat syukur-syukur ya sebelum nonton video Kami tim KC, sana banget Mobilaya Pak Litaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam santara dan salam om. Swastiastu.